wadidaw lihat teman teman banyak sekali mainannya ya, teman teman wow keren sekali teman teman ayo teman teman kita angkut ke truk oleng teman teman wih keren sekali teman teman wow ada sisinya teman teman kita naikkan truk orang, teman teman wow keren sekali ya teman teman oke ini ada lagi teman teman ayo ah, kita anggot teman teman wih ada si ada teman teman wow keren sekali teman teman kita taruh sini ya teman teman Wow ayo kita angkut lagi teman-teman Wih ada si harimau teman-teman Ayo kita taruh sini ya teman-teman Wow keren sekali teman-teman Wih ada si jerapah teman-teman Teman -teman. ayo kita angkut ya teman teman kita taruh rumah teman teman wow keren sekali teman teman wih ada macam tutul teman teman wih keren sekali ya teman teman ayo kita taruh depan teman teman satu lagi wow si zebra teman teman Ayo kita angkut ya teman-teman Kita taruh rumah teman-teman Oke okay. Oke okay, kita jalan ya teman-teman Let's go teman-teman wadidaw lihat teman-teman sudah sampai ya teman-teman saatnya kita turunin teman-teman oke kita turunin ya teman-teman kita buka pintunya teman-teman wow ini apaan ya teman-teman wih pada kita masukin rumah ya teman-teman kita masukin teman-teman Wow keren sekali teman-teman ini ada si singa teman-teman Ayo -teman. nah, kita masukin rumah ya teman-teman Oke kita tutup ya teman-teman Ayo kita turunin lagi teman-teman Wih -teman. sederah teman-teman Ayo kita masukin rumah teman-teman Kita buka ya teman-teman Oke kita masukkan ya teman-teman Wow keren sekali teman-teman Ayo kita turunin lagi teman-teman Wow si macam tutup ya teman teman ayo kita masukin rumah teman teman wow lihat teman teman ayo kita tutup teman teman wow ayo kita masukin Ijira apa ya teman teman ke dalam rumah teman teman ayo kita buka oke lihat teman teman kita masukkan rumah ya teman teman wih keren sekali teman teman wow lihat teman teman Wih, ada lagi teman-teman. Wow. Sihari mau temen Sihari mau semua, ya teman-teman. Ayo kita masukkan rumah, teman-teman. Keren sekali ya, teman-teman. Wih. Wow. Ayo kita tutup, teman-teman. lihat teman-teman wow keren sekali ya teman-teman wih truk olengnya warna-warna teman-teman yang ini warna hijau wow yang ini warna merah ya teman-teman wih yang ini warna biru teman-teman wih keren sekali teman-teman